Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masuk lagi ketemu lagi di belajar matematika dengan Pak Noval yang pada hari ini akan membahas tentang bagaimana cara mencari luas daerah yang diarsir pada sebuah lingkaran di depan atau di awal ini Pak Noval sudah menampilkan tiga buah Gambar dari lingkaran yang ketiga ini diarsir bagian-bagiannya. Di gambar yang pertama ini ada satu lingkaran dibagi menjadi dua bagian. Dan yang diarsir satu daerah. Maka dikatakan satu per dua lingkaran. Di gambar yang kedua ini ada empat. Bagian dari satu lingkaran, ada tiga, empat, dan yang diarsir itu ada dua bagian. Sehingga dikatakan menjadi dua per empat lingkaran. Dan di gambar yang ketiga ini, ada satu lingkaran, dibagi menjadi delapan lingkaran. Satu, dua, tiga, dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yang diarsir itu ada 4 1, 2, 3, 4, maka dikatakan 4 per 8 Yuk kita ikuti video berikutnya Bagaimana cara mencari luas daerah yang diarsir di sini sudah Pak Noval kasih satu contoh, yaitu gambar yang Pak Noval ambil dari diariguru.com. Ini, katuk lingkaran dibagi menjadi tiga lingkaran, tiga bagian, dan dari tiga bagian ini ada satu daerah yang diarsir Bagaimana cara mencari luas yang diarsir Rumus luas lingkaran di sebelumnya sudah panopak contohkan adalah V kali R kali R V kali R kali R R ini adalah panjang jari-jari dan V ini nanti bisa diganti dengan angka 3,14 jika R nya tidak habis dibagi 7 dan V ini bisa diganti dengan 2,2 per 7 jika R-nya atau D-nya habis dibagi 7. Yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Yuk kita fokus kepada soal ini. Di soal ini sudah ada satu lingkaran di bagian diri 3 dan satu yang diarsir. Maka untuk mencari luasnya adalah 1 per 3. Kenapa 1 per 3? Karena dari 3 bagian ini ada 1 yang diarsir. 1 per 3 dikali luas lingkaran. 1 per 3 V nya kita ganti dengan 3,14 kenapa 3,14 karena tidak bisa dibagi dengan angka 30 ini 30 ini tidak bisa dibagi dengan angka 7 kali 30 dikali 30 ini 30 jari-jari Kemudian 1 per 3 Ini 1 per 3 Dikali 3,14 Dikali 30 kali 30 Sambah dengan 900 senti kali senti Sambah dengan centi persegi Lanjut ya, 1 per 3 dikali 314 dikali 9. Dari mana 314 dan dari mana 9? Ponopal menunjukkan cara yang mudah. 3,14 dikali 900. Ini ponopal buang angka 0 nya 2. Dan ini angka. Dua angka setelah koma, kalau gabungkan sehingga komanya dibuang. Berarti 314 dikali 900. Dikali 9, maaf. 314 dikali 9. Dari hasil, 314 dikali 9 adalah 2826 cm persegi. 1 3 dikali 2826 Dapat 942, berarti 1 dikali 28, 28 26, dibagi 3, ya ini hasilnya, paham ya? Jelas ya, demikian apa yang berdapat Pak Noval sampaikan, mudah-mudahan ilmu hari ini bisa bermanfaat dan kalau saya ucapkan salam matematika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh